Nah, kenapa BF Cache bisa cepat banget? Biasanya, ketika kita navigasi ke sebuah halaman, Chrome harus request HTML dan sub resources dari page tersebut. Terus parse, bangun DOM, dan seterusnya sampai halamannya berhasil di render. Ini lumayan lambat. Dengan BF Cache, halaman web disimpan secara utuh bersama dengan DOM, state scriptnya, dan lain-lain. Chrome nggak perlu membangun ulang halamannya ketika kita balik. Ketika kita pergi dari sebuah halaman, kalau halamannya memenuhi syarat masuk BF Cache,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 Sama seperti kalau BF nggak ada. Ketika Chrome mendeteksi kemungkinan halaman lain akan rusak, atau akan sadar kalau halaman di BF masih ada, Chrome akan keluarin halaman itu dari BF Cache. Atau malah nggak masukin halaman tersebut ke BF Cache dari awal. Oke, okay, kurang lebih gitu cara kerjanya. Keren kan? Nah, asal tahu aja, sebenarnya BF itu nggak baru. Browser-browser lain sudah punya BF Cache dari bertahun-tahun lalu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 Kamu bisa teardown penggunaan API API dari dalam page hide handler. Terus, ketika halaman berhasil di restore dari BF cache, browser akan mengirim page show event dengan nilai persisted true. Berbeda dari PageHide, kalau nilai persisted-nya true, kamu bisa yakin halaman ini benar-benar di restore dari BF cache. Kalau nilainya false, pasti halaman ini tidak muncul dari BF cache. Dari dalam page show handler, kamu bisa restore API API yang tadinya kamu teardown dari dalam page hide handler.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 Kedua, di masa depan, kami mungkin mensupport API yang sekarang tidak di-support. Jadi list bakal ganti terus. Tapi, kami sedang mendevelop tambahan untuk dev tools yang bisa membantu kamu ngetes apakah halaman kamu memenuhi syarat BF cash atau enggak. Dan merekomendasikan langkah-langkah untuk membuat halaman kamu memenuhi syarat. Masih coming soon? Jadi tunggu ya. Terakhir, kalau kamu merasa webpage kamu sebaiknya tidak disimpan di BF cash misalnya karena privasi,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 biar para web developer nggak bingung. Untuk detail lebih lengkap kamu bisa baca webdev bfcash Oke kurang lebih sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lain waktu.